mana ya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ya sini, di di sini, kalau ada orang mancing dapat ikan gabus, sini, di dan betul betul yang marah di kenapa, napal ular kamu tinggal di mana? Hmm. kamu laki-laki atau perempuan? sudah lama tinggal di sini hmm? 100 tahun di sini dari zaman apa itu? Belanda. Eh, ini kita ke sini mau coba dari informasi boleh diceritakan dulunya apa di sini gimana hmm? ceritanya ini dulu di sini terus kok bisa kamu sampai ada di sini gitu gimana ceritanya hmm? kuburan oh, sini banyak kuburan ya Terus kamu bisa ada di sini? Gimana ceritanya? Hmm? Kamu dulu apa? Sebelumnya apa? Manusia atau jin? Kamu dulunya apa? Manusia. Kok bisa jadi siluman ular itu gimana ceritanya? Kamu hmm? lagi? Gimana? Hmm? Tumbal. Oh. Ditumbalkan untuk apa? Saktian masih siapa ayah oh terus di sini kamu ada berapa banyak ada kerajaan di sini hmm. kerajaan apa aja ada berapa kerajaan di sini gimana hmm? aja kerajaannya di bawah, bulan mana? ini kan katanya banyak yang eh, dikasih lihat, dikasih penampakan gitu, itu benar? bukan, bukan kamu? itu siapa memangnya? Jin Memang kenapa mereka nakut-nakutin uh, manusianya? Hmm? Kenapa emangnya? Tahu nggak? Enggak tahu. Kenapa? Penguasanya siapa? Kamu punya penguasa? Hmm? Enggak Yang paling kuat siapa? Tahu enggak yang sulamannya? Di ujung Apa bentuknya? bener Itu yang kita nampakin itu ya? Memang dia ngapain sih nampakin gitu, nampak-nampakin Nakut orang itu? Hmm? Kenapa? ya. pakai kamu ada berapa di sini? Ada banyak ya? Eh, macam satu nah, Ini yang di gedung ini ada apa aja? Hmm? Makhluk merah Maksudnya apa? Kunti Bukan Makhluk merah aja yang suka usil itu yang sudah mana? Yang di pojok sana? Kamu kenal sama ini nggak? Sang, sang yang ini Hyang ada. Hmm? Kenal nggak? Pernah denger? Hmm. Pernah denger aja Enggak kenal berarti. Kamu tahu tentang kayangan enggak? Hmm? Di atas. Memang ada kayangan ya? Memang ada. Hmm? Ada. Hmm. Itu memang ada manusia yang bisa kesana? sana ada manusia yang seperti apa yang bisa ke sana? Sakti, memang itu kamu tahu nggak? Kayangan itu seperti apa? Gak pernah ke sana ya? Kamu tinggal di sini ya? Yeah. Yang, yang tadi yang merah itu jahat nggak jahat antar kalian itu suka ini nih, suka ada selisih paham gitu, gitu gak gitu gitu nggak enggak nah ini ini kan dulu katanya kuburan itu nah terus masih banyak yang ini makamnya jadi angkernya itu di sini tuh karena apa karena apa? angkernya? kuburan? mana kuburan itu? banyak ya di sini kuburannya ya. terus mereka mereka gimana? sekarang kondisinya seperti apa tuh yang di dalam kubur itu? kita yang hidup dan hidup. Uh, dengan dibantu kirim fatihah untuk mereka supaya mereka bisa uh, mendapatkan yang lebih baik di sananya Mari hari kita sama sama baca fatihah ya untuk mereka Yang itu banyak yang berbuat di sini. Oh. Ada yang ini, Kak. Ada yang narik-narik, nggak Ngebantuin buat mesum gitu. Hmm? Nggak ada, nggak ada yang bantu-bantuin berbuat mesum gitu. Nggak ada. Biasanya dimana memang mereka berbuatnya? Pojok sana. obat katanya eh, pesannya itu di sini jangan berbuat masum jangan berbuat yang tidak-tidak karena mereka merasa terganggu ya kamu merasa terganggu ya ya eh nama kamu siapa sih kamu punya nama enggak hmm? kamu kan di sini ratunya ya ada rajanya enggak ada kamu bisa dapat judulkan ratunya itu gimana ceritanya? Hah? Kenapa? Makotanya langsung tiba-tiba muncul gitu. Oh, itu dikasih siapa makotanya? Gurunya. Guru kamu di mana? Hah? Ditanyakan. Hmm? Guru kamu dari kayangan buru kamu kenal sama sang yang ini warna itu tidak tahu hmm. terus buru kamu suka ini suka tengokin kamu kesini iya begitu hmm, nah mau berapa tidak tahu mau cerita ah kenapa Terakhir kapan ditengokin gurunya? Hmm? Kemarin apa yang ada? kan ada. Nah, ada info apa? Apa itu? Mana? Kalau apa-apa kenapa? Kenapa? Semuanya? Apanya, mungkin aja? Oh, Seperti ini Ini bodak Terus, kira-kira ada pesen apa lagi selain itu? Ya, memang kandang -kandang memang kenapa makin ke Memang dulunya seperti apa? Ya, corona. Hmm. di sini ya Terus yang menyebabkan hancurnya itu apa? Hmm. karena pandemi. hancurnya. tahu. Ya udah uh, terima kasih uh, informasinya. Mungkin, e, untuk pesan-pesannya sudah saya sampaikan semoga yang menonton bisa e, memahami dan bisa menjaga tempat ini agar tidak dijadikan tempat sembunyi lagi ya. jadi ya, terima kasih kamu sudah mau bercerita kepada kita ini. Jadi, mungkin kamu bisa kembali lagi aja ya ke tempat kamu ya kalau so, kamu mau mau ini nggak kamu udah punya apa? Hm? Hmm? Ya udah kamu kembali aja ya ya. Udah ambil tarik Angkat angin banyak masalahnya banyak apa aja? Katanya di mana? Itu apa? papa apa-apa, hmm? kerajaan kamu apa aja pesanannya batu merah, terus banyak yang pada mengambil ngambil gitu, hmm? tidak berani, berani. Oh. ya udah kamu jaga aja, kita nggak ada keinginan untuk ambil ambil di gitu nah, kita cuma mau ngobrol aja, mau banyak informasi tentang ini, gitu ya ya kamu kembali lagi aja ya kasa kamu ya ya terima kasih ya demikian sobat kasa. Proses uh, penggalian informasi dari sisi gaibnya, berdasarkan uh, informasi yang kita dapat tadi, ada pesan-pesan yang disampaikan oleh uh, penghuni di sini bahwa mereka berpesan jangan uh, berbuat mesum di sini. Jadi, untuk uh, yang menonton video ini, semoga video ini bisa memberikan manfaat silakan diambil yang positifnya aja, jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.